Assalamualaikum Sobat Hari Jumat di bulan Ramadan Di sini banyak istimewaan Dalam setiap amalan hari yang paling mulia Salah satu hari besar umat Islam Bulan penuh keberkahan Banyak waktu mustajab dalam berdoa Pahala dilipat gandakan Yuk dianjurkan Lebih baik sedekah Hari di mana Nabi Adam Diciptakan hari di mana terjadinya Hari akhir dan penghapusan dosa yang telah lalu Semangat jalani amalan sunnah di hari Jumat Sekaligus amalan bulan Ramadan Seperti yang termasuk dalam Quran Surat al jumuah Ayat 9 Semoga bermanfaat dan Allah berikan pahala yang berlipat Di hari Jumat di bulan Ramadan